YouTube channel channel kode di kesempatan kali ini saya bakalan mencoba berbagi tutorial cara upload project Laravel di hosting jadi cara nge-publish Ya, mudah-mudahan dari tutorial yang saya jalankan sekarang bisa bermanfaat buat kalian ya, para programmer pemula atau yang baru terjun ke dunia programming. Tapi <tuh> sebelum lanjut, boleh bantu support biar saya tetap semangat buat uh, bikin tutorial karena terkadang dihalangi oleh rasa malas oke okay, video ini dipersembahkan buat salah satu ya teman dari channel kode yang katanya yang dibantu uh, buat upload hosting, jadi di sini saya pakai Anides. nah Oke, okay. silahkan uh, kalian login dulu ke channelnya ya, nah, karena di sini saya pakai subdomain Kita bikin dulu subdomainnya. Nah ini kebetulan ini yang mau di tutorialkannya. Jadi silahkan kalian bu, bikin nama dari subdomainnya. Nah ini sudah ada contohnya seperti ini. Jadi biar sudah silahkan kembali lagi ya yeah. <laughs> mohon maaf barisan ke potong ada yang manggil semuanya jadi saya pause dulu nah, setelah bikin sub domain silahkan kalian pergi ke my skill database kita bikin dulu nama database-nya gitu ya, saya lupa cedum mainnya ini lupa kita bikin Ini nama databasenya. Kita kasih user buat ngakses databasenya. Kita pakai user ini. Kalau belum bikin, silahkan kalian. ini di semua kita cek di phpmyadminnya ini adalah nama database yang tadi kita buat lalu kita upload filenya Ini kadang suka dituli. Jadi ini kan proyek Marvel. Nah, ini open source ada di channel saya bisa kalian cek. Setelah kalian jalankan silakan diekstrak menjadi file zip. Zip. Kalau udah. kita bikin folder namanya respon karena ini sudah terupload tadi cukup lama kalau misalnya ditungguin ini bakalan lama nah, jadi simpan di respon kalau udah kita ekstrak ayo -nya. yang belum upload silahkan diupload terlebih dahulu karena disini sudah terupload jadi tinggal di ekstrak dan lapayanya silahkan di ya dari yang tadi kita ekstrak kita pindahkan ke bagian luar di sini ya. kita pindahkan nah, ini kan biasanya kalau default itu nggak muncul file.y selama ini jadi biar muncul dari seletak kita pindahkan ke mundur selangkah pokoknya kita move nah ini kita hapus aja Kalian ya, perhatiin, ini ada file HTML. silahkan kalian rename, jadi nama subdomain atau nama folder yang mau Ya, contohnya inilah, di respoma Kita rename nama publik ini jadi Respon. Kita rename Respon. Oke, ayo kita move folder yang tadinya publik ini. Kita pindahkan ke dalam pabrik HTML ini udah ada jadi kita hapus dulu ini ya atau kalian bisa jadi pengganti ini pindahkan move ke dalam public html Ini sudah. Nah kalau misalkan sudah, jadi ini pabrik-pabrik yang ada di dalam folder ini tadi udah dipindahkan. Sekarang kita setting env-nya. sama nama database username sama password nah kita masuk ke php myadmin ada di dalam hosting kita ini adalah nama database -nya. Lupa uh, Masukkan username yang tadi kita buat. ke dalam public html dalam tulis kita edit ini yang tadi tulisan publik ya kita edit di bagian index php ini kita setting. Nah untuk volume depannya yang ini kita tambahkan titik-titik. Slash, respon user sama passwordnya oh, ya. karena database-nya belum di -upload, kita upload dulu database-nya di phpMyAdmin.com sebenarnya ini untuk dokumentasi pribadi sih takutnya saya lupa gitu bentar karena ini <guluh> PC dari kalian jadi saya kontak dulu <guluh> bukan PC saya. Jadi kita. Oh uh, ternyata dia memasak Bukan <tuh>, menjadi balas. Oke kita lanjutkan. Kita cari data nya Di mana ya? E, sepertinya di sini orangnya lebih nyari makan guys, dia ngucap. Ya, mungkin semuanya ya viewnya nah ini ini viewnya uh, kita setting dulu gua kan nama folder yang ini di sini kita tambahkan semua ya jadi seperti tadi tambahkan nama folder karena setelah login ini css-nya nggak kok panggil karena foldernya kurang jadi silahkan kalian edit semua di chat file-file yang seperti ini, kita tambahkan nama subdomain eh, apa sih tadi S, bisa ya jadi kalian bisa cek seperti itu tadi ini berarti tinggal database-nya belum terupload di mereka menekati di paham karena saya enggak tahu eh, penempatan file database-nya jadi ini tinggal diupload agar kita bisa ngudin ke user. Ah, mungkin cukup sekian informasi yang bisa dibagikan. Mudah-mudahan bisa manfaat. Ada sedikit ilmu yang kelihatan ahli dari tutorial ini. Boleh dukung channelnya di seri juga biar semangat untuk berkarya <laughs> jika ada salah-salah kata mohon untuk tim update karena saya juga masih belajar kita sama-sama belajar saya masih pemula tetap semangat untuk berkarya untuk Indonesia yang lebih baik <laughs> Cukup sekian informasi yang bisa dimiliki Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh